assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan channel saya channel buton pemburu aplikasi penghasil uang ini saya akan memperkenalkan aplikasi yang berbasis eventasit cuman aman dan diawasi oleh OJK Badan Keuangan Indonesia dan menurut saya Aplikasi ini sangat bagus karena apa? Kita yang berpenghasilan kecil bisa berim fantasi di sini. Nama aplikasinya Rahis. Saya coba akan buka aplikasinya dulu, biar saya bisa menjelasin secara detail di aplikasi ini. Nah, ini udah mulai kebuka aplikasinya. Ini contohnya, ini aplikasi saya, dan terus-terusan mendapat. Hadiah ini yang baru kali ini mendapatkan 25 ribu, yang kemarin-kemarin ngedapatin 30 ribu dan udah berhasil. Dan disini cara berinvestasi sangat mudah. bisa kita melalui dana, bisa melalui apa aja melalui bank, link. Dan di, di sini aplikasinya berbentuk reksa dana ya. Ini peng, penghasilan saya baru kemarin saya belajar berinventasi oh iya ada ini pemberitahuan di aplikasi saya bonus 25 ribu sudah diproses seumpamanya kita mau berinventasi melalui apa aja contohnya ini saya mau berinventasi 10.000 bisa melalui bank simbi niaga ding aja auris dana cuma yang sesering mungkin saya melakukan top up nya di dana dan sangat mudah untuk cara top up nya ini berbasis reksadana suku Tahun. cuman ini sangat bagus untuk kita pemula untuk kita yang berpenghasilan kecil tapi punya angan-angan punya cita-cita tinggi disinilah kita belajar berinventasi dan link linknya di bawah deskripsi ya bisa download di situ dan masukkan kode undangan bisa dapat 30 ribu sekali pendaftaran rewardnya dapat 30 ribu kalau memakai kode undangan saya kalau nggak pakai juga nggak apa-apa Pada umumnya, kan, yang lain dapatnya Rp 10.000, Rp 20.000, tapi kalau pakai kode undangan saya, dapatnya Rp 30.000. Bonusnya ya cukup bagus dan cukup aman, berinvestasi di sini karena diawasi OJK (Badan Keuangan Indonesia). cukup banyak pula para youtuber-youtuber yang udah review aplikasi ini dan banyak pula yang sukses di aplikasi ini walaupun rankingnya masih belum 4, masih 3,9 kalau nggak salah tapi cukup bagus ya terima kasih atas review aplikasi inventasi yang berbasis reksadana dan suku sekurang-kurangnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau dalam penjelasannya kurang akurat saya mohon maaf segala bentuk kekurangan saya apapun untuk mereview aplikasi ini saya mohon maaf saya masih bertahap belajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh